Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya warga Konoha dibikin happy banget ya Malam minggu Banjir vitamin Vitamin yang sangat luar biasa membahagiakan bagi warga Konoha Di postingannya Rizky Bilar Mengunggah foto bertiga di tepi pantai Ini keluarga yang benar-benar bahagia sekali persahabat Masya Allah Ini yang diinginkan oleh warga Konoha yang selalu romantis Selalu tampil cute Tampil bahagia Apalagi tentunya dengan kehadirannya baby Masya Allah Lengkap sudah kebahagiaan Leslar family Di postingan ini pun persahabatnya Rizky Bilar menuliskan sebuah kalimat Caption dengan bahasa Inggris Ternyata caption ini Membuat kita terharu Persahabat ya. Arti dari caption Rizky Billar. Sebagai seorang pemimpin, Insya Allah, aku akan selalu melindungimu, membimbingmu, dan akan melakukan yang terbaik untuk memberimu kehidupan yang pantas untukmu. Ini Masya Allah luar biasa banget persahabat. Kata-kata yang sangat luar biasa ditulis oleh Rizky Billar di akun Instagram pribadi miliknya. Mudah-mudahan, rumah tangga Leslar selalu bahagia. Kita yakin bahwa Leslar akan bangkit kembali. Namun persahabat ya, di postingan ini pun Papa Bilar ada aja kelakuan yang bikin ngakak. Papa B juga meneruskan sebuah kalimat lesti sayang titik-titik Rizky Bilar sayang titik-titik nih persahabat ya ada aja kelakuan yang bikin ngakak langsung dijawab oleh para fans ya. Lesti sayang Rizky Bilar, katanya sambil tentunya nadanya bernyanyi nih. Bersahabati ya, Rizky Bilar sayang Lesti. Ini lagu Al Taher nih bersahabati, ya. masya Allah. Komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya bersama dari akun Instagram Lestriani underscore Lestri mengatakan bahagianya lihat Papa Bilar sudah bercanda lagi di Instagram seperti dulu, masya alhamdulillah. Ada juga tanggapan lain dari akun Eli, Nur 123 mengatakan buat orang-orang yang julid dan sotoy rumah tangga mereka. Kita nyanyikan aja Lesti sayang Rizky Bilar Ini keren banget, Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya Komentar di unggahan Papa Bilar Memang banyak juga komentar-komentar yang diberikan Di antaranya dari Marwa FC Disitu mengatakan tersyahdu-syahdu Wow, cute banget ya Ada juga tanggapan lain Dari akun Instagram Putra Siregar Bang Putra pun ikut menanggapi dengan mengatakan Rizky Bilar sayang Lesti Lesti sayang Rizky Bilar Bang El sayang semuanya Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangga Leslar Selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dem-mudahan bersahabat ya Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Caption Rizky Bilar memang membuat kita menangis, membuat terharu bacanya persahabatnya Masya Allah. Mudah-mudahan persahabatnya Rizky Bilar benar-benar menjadi seorang pemimpin yang akan melindungi, membimbing Bunda Lesti dan BBL dan akan melakukan yang terbaik. Untuk memberi kehidupan yang pantas Untuk Baby L Dan Bunda Lesti Kejora Amin Ini doa baik banget ya Kita aminkan Kita support, kita dukung yang terbaik Untuk Lesler Family Kita juga masih menunggu cidukan Dan kabar baik berikutnya di malam ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan bahagia pastinya dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.